Baik, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik, Ci. Baik ya, baik, baik Ci. Tempat saya panas, jadi mudah-mudahan ini ya, uh, koneksi internet tetap bagus. Dah hujan, soalnya ya. Hari ini kita akan buka kelas kita dalam doa dulu. Mari kita doa ya. Selanjutnya, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur untuk praktikum hari ini. Kami bisa hadir. Uh, Kau yang memberikan kesehatan kepada kami semua. Hari ini, kami akan mengerjakan tentang soal praktikum Kami, kiranya, akan menyertai kami supaya kami bisa mengerjakannya dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya amin, teman-teman. Kita dokumentasi dulu, silahkan dinyalakan kameranya. 3, 2, 1. Tampilannya seperti ini, maka ketika submit akan keluar tulisan sukses, dan e, selamat datang nama orang ini. Tapi kalau passwordnya enggak sama, maka teman-teman akan dapat tulisan password tidak match. Kalau di sih hilang ya. Gitu, gitu. Kalau kosong, teman-teman akan terima e, warning sudah berhasil menyelesaikannya dan mau menunjukkan hasilnya. Silahkan, kalau yang mau share, saya buka share screen-nya. Ada? Yang sudah selesai? Saya Atau baru. semua belum selesai? Halo, Ci? Ya, Torik. Halo, Ci? Saya sudah. Baik, Tarik boleh share screen. Hasilnya ya, jangan kodingannya dulu ya. ya Kalau kodingannya di-uploadnya di GitHub Classroom saja. Coba hasilnya gimana. Pertama diminta masukin apa tuh? Udah kelihatan, sih? Ya. Create account, silahkan masukkan full name-nya. Nama. Ya? Nama. Oke. Okay. Ini password-nya sama, Cik. Kalau di-submit, yes. Kalau di-reset, di-reset, hilang. bilang Kalau sekarang password-nya tidak sama? Password-nya tidak sama, misalkan. tiga. Kalau kemarin ada satu status lagi ya? Kalau nggak diisi? Hilang, kalau, diisi kalau, di kalau salah satu nggak ya? diisi ya? Please feel. Oke okay, sip. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak Torik? Tentang yang nomor satu. Kalau ini udah ngerti sih Ci. Okay. Sip.